Saya, saya ingin, oh, kami tidak menggula lima, rada kolot, Bu. Oh, kami tidak menggula kandung. Semut mah, mohon ada kandungnya, saya kedik. Saya hmm. ingin,